saya dapat cumbang al melalui program Al-Qur'an dan pembinaan Alhamdulillah tidak bisa senang itu bisa di, diekspresikan dengan harum karena banyak kitab ya kalau di rumah Alhamdulillah banyak juga yang anak-anak itu yang baca yang sekarang kan naik Quran besar ada dua orang nah itu kalian dua ini belum orang tuanya belum beli jadi gantian Kebetulan ini ada dikasih tahu sama tetangga jualan PRT, RT sini saya datang. Ya Allah yang jalankan saya kesini, teman